Assalamualaikum, semangat pagi praktikan genetika Hari ini kita akan masuk ke praktikum dengan judul ekstraksi DNA Buah yang akan saya ekstrak, buah pisang Lihat videonya ya Bahan yang digunakan untuk ekstraksi DNA kali ini Yang pertama ada buah pisang, aquades larutan lisis dan alkohol 70% langkah pertama buah pisang kita hancurkan seperti ini dengan halus lalu kita masukkan larutan lisis ke dalamnya berikut adalah buah yang sudah dihaluskan lalu kita campurkan dengan larutan lisis dengan perbandingan satu banding satu. aduk sampai buah dan larutan lisis tercampur rata usahakan tidak e, ada buih dalam larutan tersebut selanjutnya larutan tadi kita saring dengan menggunakan saringan yang kecil sehingga larutan akan dihasilkan yang mengalami penyaringan tadi Nah setelah larutan tersaring saatnya kita lihat dengan menambahkan sedikit demi sedikit alkohol ke dalam larutan tersebut. Jadi okay, kita tambahkan. Lalu kita aduk. Sebanyak ini okay. minimal ke tambahkan sebanyak setengah dari larutan. Oke, okay. ya. Yes sudah ada perbedaannya jadi dari larutan yang pertama tadi jadi eh, kita mau lihat bagaimana buah tersebut mengalami endapan oke belum kita tambah lagi minum nah, lalu kita aduk dan kita diamkan seperti ini oke kita tunggu kita melihat bagaimana reaksi dari si RPH. Nah, setelah ditambahkan alkohol, kita diamkan beberapa menit hingga membentuk endapan seperti ini. Nah, jadi di sini terlihat ada pemisahan antara karutan yang terlihat bening dengan endapan putih